Nah jadi nggak usah kejar-kejar aku lagi Kamu cuman salah paham Aku cuman cinta sama kamu Udah cinta sama dia Udah diam Di sini hubungan kita berakhir Rosa tunggu Jangan. Menteri kamu nggak usah kejar Rosa aja Menteri kamu sama aku aja Cukup Eh, Aku itu gak suka sama kamu Aku cuman suka sama Rosa gila Kok oh, bisa nggak tahu dia udah punya selingkuhan aku denger denger namanya Vina Vina kan adiknya Anissa oh ya apakah dia bener anak eh adiknya kak Anissa iya terus kalau boleh kak aku minta tolong ya kak tolong samperin sama kakaknya kalau dia udah selingkuh sama pacarku ya nanti kakak cari Vina dan bicarakan soal ini oke makasih ya, kak Putri bantu kakak bantu apa kak Rosa sudah putusin aku gara-gara Pina. -gara Pina lagi, Pina lagi dasar perempuan gak tahu diri. Pokoknya kamu harus bantuin kakak agar Rosa balikan sama aku lagi. Oke kak, aku akan temui Kak Abina untuk bicarakan soal ini. Oke makasih ya. Iya sama-sama. Bang, nah, bisa tunggu? ada apa? Tolong bilang sama, sama adikmu ya. jangan jadi pelakor. Emang ini ada masalah apa? Kemarin adikku nangis karena sudah diputih sama Gilang. Karena Gilang seringkut sama adikmu. Oh, maaf ya, nanti aku akan sama adikku. Oke, okay, aku pergi dulu. Oh, iya. Aduh, bikin malu aja sih, sisinya. kesalahan saatnya aku boleh nggak ketemu sama Rasa boleh silakan Rasa ya ada apa Tolong maafkan kakakku buat apa kan dia sudah selingkuh sama Fina kamu itu salah paham dia itu cinta sama kamu bukan sama Fina Oh iya, apakah benar Iya kemarin dia galau banget Pengen balikan sama kamu dan besok dia pengen ketemu kamu oh, Menurut kamu gimana? Terserah kamu, kamu kan yang jalan Oh iya, besok aku mau ketemu sama dia oh, iya Jangan, hmm, jangan Sama jangan. Pergi dulu, ya. ya Assalamualaikum hmm. Mana Rosa? Ih, tunggu aja sebentar, kakak ini gak sabaran banget sih Iya, udah apa? Gilang, eh, Rosa, kamu sudah tahu kan semuanya? Iya, emangnya kenapa? Jadi, kamu mau gak balikan sama aku lagi? Kamu menurut Kak? Ya udah, balikan aja. Cie, cie. cie. <tuh> Lusi yang nggak tahu diri, ia perempuan pelapor. Dia. Yeah. Terima ya, kamu sudah mau balik sama aku lagi. Iya maafin aku juga ya. Ternyata itu semua cuma salah paham. Maafin aku juga. ya, ya. Ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat cari-carimu, lagu Sheila on seven seperti waktu. Di sana.